Kecintaan terhadap diri membawa saya di titik ini. Banyak banget tantangan yang saya hadapin, tapi semua saya jalanin karena saya mencintai pekerjaan saya. Tantangan selama dalam karir itu mungkin transisi pada saat 12 tahun menjadi seorang atlet nasional, dan transisi menjadi seorang aktor. Itu mungkin sesuatu yang cukup menarik dalam hidup saya. Tapi semua bisa dijalanin dengan semangat, dan kepercayaan, dan keberanian. Saiko Prospek itu adalah jam tangan otentik yang memiliki milestone dan story yang menarik, jam tangan yang luar biasa. Yang memiliki history sebagai jam tangan profesional untuk semua penyelam. Dan disempurnakan oleh Saiko menjadi jam tangan yang handal dan aman bagi semua explorer. Teknologi inovasi Seiko mengubah global standar, membuat Seiko menjadi tangan yang handal dan aman bagi semua penggunanya. Motto dalam Seiko adalah Keep Going Forward, Love What You Do, yang tidak pernah menyerah. Itu sesuai dengan kepribadian saya. Karena saya percaya lintasan pasti selalu ada, tapi kita tetap harus berani maju, kita tetap harus berani menghadapi semuanya. Itu yang membuat saya berada di posisi ini. Itu sama dengan semangat berhasil. Sesimpel itulah. Tapi kalau dicari langsung sungguh-sungguh, dengan kecintaan, dengan keberanian, dengan kehandalan, semuanya pasti bisa.